serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan hanya seputar les lah, tentunya teman-teman santai malam kalian saat ini bang limin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idola kita kemenangan pertama persahabatnya kita lihat aja ruangan terbaru nih dari yang kakak pilar ya yang memposting sebuah postingan foto nih BPL tentu disandingkan dengan keponakannya persahabat ya masya Allah anak Kak Nova perhatikan tentunya mirip enggak nih persahabat ya apakah mirip sepupunya kata Kak Pilar tuh gimana gengs Menurut kalian, persahabatan yang mirip pengganti dengan tentunya sepupunya dari Baby L Nanti nih, wow, <guluh> luar biasa banget! persahabat ya, masya Allah, luar biasa. Tabarakallah, kita lihat juga di kolom komentar. Banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Mama Rahyan 060201 mengatakan, Masya Allah mirip adek Al juga, katanya tuh, ada yang juga bi bilang mirip persabat ya memang benar-benar bibit unggul banget di ya BBL ini, Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan tentu untuk persalinan di DLS kejaran nanti dilancarkan Amin, Ya robbal Alamin dan selanjutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial persahabatnya sebelumnya dari akun Papa Daniel, yang lagi geduet barang nih dengan biduan ya Masya Allah dan kita lihat sebelumnya kakak bilang ini berkomentar dengan mentik nama ibunda tercinta tercinta Rasmaladewi dan langsung dibalas oleh Papa Daniel dengan emot ketawa aja nih persahabat duh ini gesrek banget ya Papa dan anak selalu membuat kita ketawa bahagia dan mudah-mudahan kebahagiaan eh? selalu diberikan kepada Keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut di-post kembali oleh akun Leslar Largo Public Kalimat caption pun dituliskan Bantu tag jangan ningap katanya tuh Tapi serius, Papa Dani lucu, polos-polos nyebelin katanya tuh Aduh cute banget, memang yang selalu ada aja Tinggal aku yang membuat kita bahagia Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan vitamin bahagia untuk kita semua. Para fans langsung diberikan dari orang-orang terdekat, salah satunya keluarga besar dari Leslar. Dan ke gambar selanjutnya, bersama ya, tiada momen spesial banget di lokasi syuting, apabila tuh terlihat lagi sibuk main handphone ya, sambil duduk santai. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilancarkan untuk syuting hari ini ya semangat terus untuk cari rezekinya untuk keluarga kecilnya, masya Allah. dia ya, ikutan senyum-senyum nih saat melihat kagak bila tersenyum tuh. Masya Allah luar biasa Penampilan selalu saja Membuat kita bangga Kepada Rizky Pilar yang tampil Sangat keren dan sangat luar biasa Ganteng yang bersahabat ya Dan selanjutnya kita keunggahan kakak Bira Sebelumnya di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan Foto yang sangat luar biasa keren juga Ketika lagi naik jet ski ya Masya Allah tabarakallah Dan kita lihat dalam postingan tersebut dibanjiri komentar, salah satunya komentar dari istri tercinta, Direkturasi Kejora di situ mengatakan, Lah, lintarnya kemana kak? Katanya tuh, aduh gemas banget di pasabatnya. masih Kejora pun ikut berkomentar di postingan suami tercintanya, dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari Bang Adis K. Di situ mengatakan, "Bang, ke Blok M, Rapan, tarifnya aduh, emang Gojek nih. Persahabatnya <laughs> luar biasa, pokoknya selalu saja membuat kita bahagia, bangga, dan selalu tentunya memberikan kejutan-kejutan vitamin untuk kita semua. Dan berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang diunggah, persahabatnya oleh Anggun Lestlar, underscore nih editan banget ya, Masya Allah." Ini apa-apa antar sahabat, dia ya, didakwasi lagi di naik, and Max. Nih, kata Kakak, "Bila rempah tersahabat, ya Masya Allah, tiut dan menggemaskan. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu banyak orang yang mendukung, yang mensupport untuk rumah tangga mereka berdua." Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini. Tetap stay tune terus di channel ini, biarkan yang tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Selangkah berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.